Jumpa lagi bersama saya Doni. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dan di lumpur sampai kali ini, saya akan kembali membahas salah satu taman kota yang ada di Kota Maumere. Namun, kali ini kita akan membahasnya lebih spesifik, arti dari moto yang ada pada ukiran batu di areal taman kota ini. Bagaimana Anda penasaran? Mari kita simak video berikut ini.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 tempatnya nyaman untuk bersantai dan nongkrong bersama teman atau keluarganya dari sini dulu Rumput Rampe kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Doni. Sampai jumpa di Rampe edisi selanjutnya. Bye bye.